Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat, yang rezekinya lancar di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak. Yang rezekinya lancar di bulan Oktober tahun 2020, pertama, kategori support energi zodiak. Yang pertama, selanjutnya, support energi kepada zodiak. Yang kedua, Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang rezekinya lancar di bulan Oktober tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kesimpulan. Apapun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang rezekinya lancar di bulan Oktober.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 yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 22 April sini digambarkan seorang Aris mendapatkan rezeki yang sangat lancar di bulan Oktober tahun 2020 dikarenakan seorang Aris suka berbagi suka bersedekah dan suka mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri di sini juga digambarkan seorang Aris tidak akan segan-segan membantu orang lain di dalam kategori materi dan keuangan di bulan Oktober tahun 2020 dan disini seorang Aris akan mendapatkan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 dan disini menggambarkan seorang Aris merupakan sosok-seseorang yang mendapatkan rezeki dengan doa orang lain kepada dirinya yang ia bantu sebelumnya. Dan di disini seorang Aris mendapatkan dukungan, motivasi serta support dari seorang pasangan yang merupakan pasangan Aris sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangman Secara umum, The Hangman itu diartikan pasrah, tetap yakin, yakin karena kuat, yakin karena keadaan, yakin atas usaha, dan yakin atas doa-doa dan jika kartu daingga kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang gemar membantu orang sehingga di sini ia mendapatkan kelancaran rezeki yang didukung penuh oleh seorang pasangan dan dengannya di sini menggambarkan seorang Aris yakin usahanya dengan membantu orang akan meningkatkan keuangan serta melancarkan rezekinya di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah seri open tackle ataupun tiga koi. untuk sedek yang kedua kita mendapatkan seseorang yang berzodiak Pisces yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret disini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang dulunya dikucilkan dan di bulan Oktober yang rezekinya sangat lancar dikarenakan ia selalu bersabar di dalam cobaan dan ia selalu bersabar atas omongan orang kepada dirinya dan di bulan Oktober juga seorang Pisces melakukan suatu usaha dengan sungguh-sungguh dan meminta bantuan yang lebih pengalaman dari dirinya sehingga di bulan Oktober rezekinya akan lancar. Dikarenakan juga di sini sebuah keluarga ataupun dorongan dari keluarga yang membuat seorang Pisces rezekinya lancar di bulan Oktober tahun 2020. Dan tidak jarang di sini seorang Pisces mendapatkan kelancaran rezeki di bulan Oktober sehingga di bulan Oktober ini juga ia akan memperlihatkan kepada orang lain kebawasannya rezekinya sedang meningkat dan lancar di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah kenaik of pentakal secara umum kenaik of pentakal itu diartikan seseorang yang sudah dewasa yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan kelancaran rezeki di karena tolongan dari keluarga dan mendapatkan motivasi serta dukungan dari sahabat terdekatnya yang merupakan sahabat terbaik Vises sendiri, dan jika kartu dahilangan, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang rezekinya lancar di bulan Oktober dengan dukungan keluar dan motivasi dari sahabatnya. Dan dengan pernyataan di sini menggambarkan seorang Pisces pas akan keadaan, namun ia yakin dengan usaha yang ia lakukan akan melancarkan rezekinya dan membuka pintu rezekinya di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah nine of one ataupun 9 tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang diangka kelahiran 23 september sampai dengan 22 oktober di sini digambarkan seorang libra merupakan seseorang, -seseorang yang mendapatkan pelancaran rezeki di bulan oktober tahun 2020 dan di sini digambarkan seorang libra yang dulunya mendapatkan sedikit tawaran pekerjaan namun di bulan Oktober ini ia akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bertubi-tubi, di mana pekerjaan itu ia lakukan sendiri dan hasilnya ia rasakan sendiri. Di sini juga digambarkan seorang libra akan mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dengan penuh kegalaan dan penuh kepastahan, sehingga di sini seorang libra akan mendapatkan kelancaran rezeki dan keuangannya meningkat. serta di sini seorang libra tidak akan bergantung kepada orang lain atas usaha yang dilakukannya. Support energinya adalah page open. Secara umumnya, page open itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan kelancaran rezeki, di mana ia mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak, dan di sini atas berkat doa dan dorongan dari seorang anak yang merupakan anak saudara ataupun anak libra sendiri. Dan jika kartu kemudian dipergabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan. Seorang Libra mendapatkan tawaran pekerjaan di mana yang membuat dirinya mendapatkan kelancaran rezeki dan doa dari seorang anak merupakan sebuah penolong kepada seorang Libra di bulan Oktober tahun 2020. Dan dengan di sini menggambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang pasrah karena keadaan namun di satu sisi ia yakin dengan tenaga dan usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal di dalam rezekinya sehingga di bulan Oktober keuangannya meningkat dan rezekinya semakin lancar. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Age of Swords ataupun delapan pedang. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang diangkat kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki yang lancar di bulan Oktober tahun 2020. Dikarenakan di sini seorang Virgo suka membantu orang lain, suka mendengarkan cerita orang lain dan suka mendengar masukan dari orang lain serta motivasi dari orang lain yang dapat menunjang keuangan seorang Virgo dan rezekinya lancar di bulan Oktober tahun 2020 di sini juga digambarkan seorang Virgo suka membantu orang lain suka mencari solusi atas masalah orang lain dan di sini tanpa Virgo sadari rezekinya akan lancar atas berkat doa dukungan dari orang-orang yang ia bantu sebelumnya dan di sini juga menggambarkan seorang Virgo akan dengan sungguh-sungguh membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan sebelumnya dan untuk support energinya adalah King of Cup cara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam arti ini adalah seseorang yang lebih tua dari pirgung sendiri dan di sini menggambarkan seorang pirgung merupakan sosok seseorang yang mendapatkan pelancaran rezeki dikarenakan suka membantu orang lain dan disinilah tingkah ataupun support itu ia dapatkan serta orang yang positif ia dapatkan dari orang-orang yang ia bantu Dari orang tua Virgo sendiri Serta orang-orang terdekat Virgo sendiri Dan jika kartu The kita gabungkan dengan zodiak yang keempat Di sini menggambarkan Seorang Virgo merupakan sosok-sosok yang mendapatkan rezeki yang lancar di bulan Oktober Dimana ia mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar Orang tua dan orang yang ia bantu Dan The di sini menggambarkan seorang Virgo pasrah dengan keadaan Namun ia tetap yakin karena kekuatannya di dalam hati dan ia mampu untuk melakukan sebuah perubahan di dalam kategori rezeki di mana ia membantu orang lain dan di sini aura positif ia dapatkan sehingga di bulan Oktober ini rezekinya akan semakin lancar di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan apa zodiak yang rezekinya lancar di bulan Oktober tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aries, selanjutnya seseorang yang berzodiak Pisces, selanjutnya seseorang yang berzodiak Libra